Bersama youtuber itu melkuat banting angels long time no see banting angels memang tidak sudah lama tidak membuat konten karena emang beban beban nih gitu loh, mikirin konten itu beban nih, mau konten apa mau konten apa itu beban memang. Tapi setelah brainstorming anjing brainstorming youtuber banget gue, gue youtuber banget gue. Jadi setelah brainstorming setelah meeting building angels uh, yaitu tentang seni dan tentang kebebasan berpendapat gitu oke okay, yang pertama yang akan dirilis di <laughs> yang akan dirilis bulan ini uh, atau seterusnya dari Mandarin angels adalah kontoli kontel tolak eh kontel konten apa sih, nah, itu kalian tau lah Enggak, enggak ada opening, enggak ada as, bahasa basi enggak ada. Sebagaimana ada keresahan, samain, serasan samain. Sudah ada satu video itu yang kalian tentang dengan kayak gitu. Satu kontol sebenarnya mau konten, sebenarnya mau kontol basi. Cuma terlalu frontal sih, kontol aja, konten terlalu basi-basi. Jadi misalkan aku mau ngasih pendapat ini ya, langsung ngomong, langsung usah pakai. Maksudnya, habis itu kayak youtuber-youtuber kayak gitu mah, WhatsApp guys, salah lah, lah, kontol. Tapi gini, kalau konten yang kontol itu. Uh, yang ngomong gak cuma aku, jadi misalkan ada orang yang punya keresahan, misalkan kalian, masuk subscriber juga bisa nyamain kesannya di kantolik. Uh, Teman-temanku semuanya, mama, bapak, semuanya bisa di, di sini. Cuman ya, itu uh, gak menjamin bahwa kontoli ini akan ngomongnya yang fa family-friendly. Yang, yang kedua adalah konsen. Konsen itu maksudnya adalah konten seni. Konsen, konten seni. Disikat semua aja eh ya, namanya dari singkatan aja semua gitu kan biasanya youtuber, -youtuber kan biasanya ngasih nama tuh singkat-singkatan gitu kan konten konten sandi biasanya sih gampang gitu deh emang gampang gak kreatif kan youtuber banget gua jadi kon konsen ini adalah uh, sebenarnya pokoknya semua yang berbau seni akan masuk di konten ini jadi misalkan uh, aku akan membahas E, gambar ini atau tarian ini atau semuanya yang ada di sini yang berbau dengan seni, aku akan bahas. Lalu kalau misalkan aku mau meluapkan seniku berkarya, itu bisa diaput di sini. Misalkan aku mau cover atau mau nari atau mau tutorial drawing art, e, world art, a, a, pokoknya yang berbau seni akan aku upload di sini. Dan itu bukan, dan itu kembali lagi bukan cuma aku doang tapi uh, ada besar orang lain, bisa kalian yang mau bikin konten, kalian yang bikin mau karya, yang berputusan seni dan ingin di video ini, misalkan mau didokumentasiin, langsung calling aja calling? langsung uh, hubungi aja, add ludoyuda, nanti aku bikinin, dijamin gak ngecewain, bikinin videonya, misalkan kalian mau nari nih tapi nggak punya kamera atau nggak bisa ngedit gitu, bilang aja ke Ed Lido Yuda, nanti aku videoin ini nggak ngecewain, pokoknya nggak ngecewain aku editin semuanya sampai selesai, tapi saya upload di konten konsen itu, di One Angel, konten konsen. Nah, jadi misalkan mau aku mau ngevlog nih, tapi aku nggak punya alatnya buat uh, recording, nggak punya gitar gini, bilang aja ke Ed Lido Yuda lagi, nggak full in, ikan nah, iklan, -iklan sih, mister, jadi gratis, ya. jadi cuma itu gratis, ya. cuma itu gratis, tis gratis tis gratis. Jadi ya. Ya, tuh orang suka yang gratis gratis. Aku cuma butuh bayaran dari rasa concern, rasa interest terhadap seni di Indonesia. gitu. Ya di sini dari konten dari konten dari konten seniku ini, aku berusaha untuk membangkitkan bahwa oh kita tuh di dunia tuh butuh seni banget loh gitu enggak melulu tentang teknik, enggak melulu tentang pokoknya seni itu benar-benar seni itu worth man. Oh ya, yeah. uh, jadi konsen ini enggak melulu mengupload tentang uh, seni, seni karya semuanya. Tapi kita juga menanyai, bukan menanyai aku ya? sharing ya, sharing pemikiran seniman-seniman gitu. Misalkan uh, ada dalang nih atau ada apa, nanti aku datengin mungkin e, aku kasih video untuk berkarya sebentar ya aku teks sebentar nanti aku tanyain e, bagaimana ini pemikiran Anda itu jadi jadi jadi jadi lebih membukakan pemikiran seniman gitu kayak gimana karya-karya yang jarang di publish gitu ya jadi yang pasti yang pasti yang pasti ini enggak memuaskan kan sih aku jamin ya enggak jamin sih tapi e, menurutku aku berusaha nggak memuaskan konten ini karena Uh, aku, aku akan kemasnya kalau cuma mau wawancara itu biasa tapi uh, aku akan kemasnya dengan asik lah kumanya. dengan santai gitu jadi aku nggak mau yang kayak apa ya youtuber yang eh oh, bagaimana kehidupan anda eh oh, bagaimana uh, penghasilan anda lah kontol atau challenge juga bisa, challenge misalkan orang itu tuh bisa melukis uh, melukis lewat pakai bibir bagus gitu uh, challenge saja aku, aku mau ngelapain karena seni bos, karena aku harus, ini sendiri itu harus di apa-apa dan itu orang dulu itu ya apa yang kurang dihargai ya kalau kalau mau di tuh banyak ada teman nih gitu. ya, bangsat gitu itu yang pertama yang kedua itu yang ya, kayak kemau berkarir gak ada modal gitu ya karena bisa berkarya sesuai dengan budget kalian gitu loh dan dan itu itu itu itu kata kalimat motivasi tuh kayak gitu kalimat motivator tuh kayak gitu tapi itu nggak mudah bangsat gitu loh. kurang relit ya, sama orang-orang di, di Indonesia gitu. Jadi makanya, aku ingin memfasilitasi mereka kalau, kalau kamu nggak punya kamera, nggak punya apa Ya mas, nggak punya apa, kalian bisa hubungi Dodo Yudha dan Itu Udah itu aja, jangan lupa like kalau suka youtuber ancik itu youtuber, gak usah